Oke, okay, balik lagi ke channel gue, kali ini gue ada di area Kedonganan di Jimbaran, Bali. Nah, buat lo yang ada plan untuk ke Bali dan suka makan seafood, gue sangat saranin lo untuk datang ke tempat ini. Nanti lokasinya gue share di peta ya, di kolom deskripsi. Oke, okay, yuk kita lanjutin dan tonton terus video ini sampai selesai. Seperti yang lu bisa lihat di peta di layar ini Posisinya itu nggak jauh dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Jadi deket banget ini ya Untuk link petanya Seperti biasa di kolom deskripsi Untuk pasar ikannya ada sedikit di sebelah sana ya Ini gue uh, parkir di area restonya Jadi kita ada dua kali pembelian nih Yang pertama kita membeli seafoodnya Lalu kita bawa ke restonya untuk dimasak. Nah, karena ini pasar ikan dan pastinya ada proses tawar menawar, ini gua kedepankan mama kentang supaya dia yang maju ke tukang jualannya untuk melakukan tawar menawar. Kalau lu nggak mau parkir di resto, lu bisa juga sekedar parkir di pasar ikannya. Ini tempat parkirnya bisa lu lihat ya luas banget. Masuk ke pasar, lo langsung disambut dengan berbagai macam kios menjual aneka ragam seafood ya Mulai dari yang umum seperti ikan-ikan kakap, ikan kue, dan lain-lainnya Sampai yang agak kuat-kuat mewah ya, kayak lobster atau uh, yang lainnya Itu juga ada di sini, dan harganya yaitu satu emang harganya juga nggak mahal Yang kedua tergantung juga sama skill negosiasi lo gitu dan ini uh, semuanya, gue lihat sih, seger-seger ya, seafoodnya. Jadi, ya, silahkan dipilih sesuai kebutuhan. Perhatian gue dan istri gue langsung tertuju kepada oyster segar, ya. Ini masih dalam keadaan hidup yang dijual di sini. For your info, kalau kita beli atau makan oyster di Resto itu harganya cukup bikin shock Nah, tapi karena di sini kita bisa beli per kilo dalam keadaan segar, harganya jauh lebih murah Buat yang suka kepiting, nah di sini pilihannya beragam dan kepitingnya ukurannya sih jumbo-jumbo ya tinggal dipilih dan uh, untuk kepiting juga sama seperti oyster jual dalam pedan hidup ada juga ini yang jual udang yang besar-besar ada lobster juga nah kita juga membeli kerang nih, kita bisa pilih langsung dan ditimbang sama penjualnya untuk yang mau makan oyster atau tiramnya dalam keadaan mentah penjualnya juga menyediakan jasa untuk ngebuka tuh si oyster atau tiram itu karena ngebukanya itu nggak gampang, perlu alat khusus tapi dia bisa bukakan Ketika lu belanja di sini, biasanya akan ada orang yang berkeliling menawarkan kartu nama dari restonya. Nah, itu untuk jasa masaknya tuh. 20000 per kilogram. Murah dong. Jadi lu bisa bilang nih, gue beli ikan tolong dimasak ini. Gue beli kerang tolong dimasak uh, saus padang misalnya. Jadi bisa sesuai selera kita juga. Dan karena dihitung per kilo ya jadinya murah. Itu lihat tuh harga nasinya satu bakul Rp20.000. Ini jadi, apa ya? Uh, udah ter, cukup terintegrasi, ya. Walaupun ini bentuknya pasar tradisional, tapi antara penjual uh, seafoodnya sama yang jasa ya, masakin, tuh kayak udah kerja sama gitu, Nah, kita juga nggak mau ngelewatin untuk membeli udang. Di sini udangnya besar-besar, segar-segar, tinggal dipilih, lalu ditimbang. Hmm, dimasak apa ya? Enak banget nih, Pak Over the and fall for She's waiting for love Ketika membeli oyster atau tiram, si penjualnya akan memilih dan memastikan bahwa oyster atau tiram yang kita beli itu dalam keadaan hidup. Tandanya hidup adalah cangkangnya itu belum terbuka ya. Kalau cangkang yang sudah terbuka itu sudah mati, jadi nggak bisa kita makan dalam keadaan mentah. Biasanya kita makan dalam keadaan mentah, dikasih lemon. Sekarang kita akan memilih kepiting Kita cari yang besar Montok dan pastinya Masih dalam keadaan hidup oyster cek kerang cek udang cek kepiting cek saatnya kita menuju ke resto untuk dimasakin apa yang udah kita beli di pasar ikan kedonganan ini luar dari pasar itu sebetulnya banyak tempat yang menyediakan jasa untuk masaknya. Nah tapi itu mungkin lebih cocok kalau lu beli terus mau dimasak dan dimakan di hotel atau di rumah. Kalau kita karena ingin makan di tempat kita masuk ke resto namanya New Furama. Di sini benda-benda kita beli akan ditimbang dan ditanya mau dimasak seperti apa? mau dibakar kah? saus padang kah? bebas saus tiram atau apa? taus lada hitam, mereka bisa semuanya. Nah ini barang belanjaan kita ditimbang lagi sama mereka untuk diestimasi harga biaya masaknya berapa. ambil nunggu gua iseng-iseng masuk ke dapurnya ke area masaknya dan pemandangannya bikin ngiler guys itu ada ikan lagi dibakar aromanya tuh uh mantap Setelah urusan timbang-menimbang selesai, kita masuk ke restonya untuk mencari lokasi duduk yang enak. Kita bisa pilih uh, yang indoor, tapi gua akan pilih lokasi yang kayak di teras gitu, jadi terbuka tapi masih ada atapnya. Jadi nggak outdoor-outdoor banget. Supaya kita bisa makan seafood segar sambil melihat pemandangan pantai. Gak pake lama, makanan kita akhirnya datang Itu bisa dilihat sendiri, hasilnya seperti itu Jujur gue bikin video ini, gue ngiler lagi sih Enak banget Yang masak juga oke, okay, rasanya pas, mantap Untuk yang sekedar ingin tahu, masakan segini tuh berapa sih ongkos masaknya? Plus, gue pesen kelapa muda sama kucing kangkung. Ini harganya sih sangat reasonable, total total itu 129 ribuan ya di luar dari uh, bahan makanan mentah yang kita beli. Nah, yang ini area outdoornya nih, kita tadinya mau di sini cuman tadi kita pas uh, datang tuh lagi panas banget, terik banget. Jadi dibanding gosong, kita pilih yang di teras. Tapi kalau cuacanya lagi mendukung seperti ini, di luar sini lebih mantap lagi sih makannya. Selesai makan, udah kenyang, lu masih bisa jalan-jalan di area pantainya ya, bikin foto-foto, atau lihat-lihat tempat lain. Nih, jadi uh, kita sih betah nih di sini... Bisa ada kali kita di sini empat jam ya uh, termasuk beli sama makan segala macam uh, intinya kita puaslah di sini makanya ini gue bilang highly recommended. Oke okay, sampai di sini video wisata kuliner uh, makan seafood di pasar ikan kedonganan terima kasih telah menonton sampai selesai. Ditunggu like-nya, subscribe-nya, share-nya, dan komentarnya ya. Sampai jumpa lagi di video gua yang berikutnya. Bye.